Seluruh istana ilahi mengeluarkan suara mendengung yang jelas saat jari lindung melepaskan tali busur. Pada saat yang sama, puluhan ribu sinar ilahi yang cemerlang mengalir ke tiga panah berwarna. Panah ini adalah kondensasi dari semua kekuatan dalam tubuh lindung. Swash! Kilatan cahaya melesat dari istana ilahi. Sinar yang dipancarkan pada saat itu tampaknya menguapkan semua aura jahat yang merembes ke langit. Mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Mereka menyaksikan seberkas cahaya melesat keluar dan dengan keras berbenturan dengan sinar cahaya yang jauh jahat Ledakan Suara gemetar bumi muncul Cahaya itu seperti matahari yang membakar dengan perlahan Demonik kita berujung menghilang di bawah sinarnya Istirahat Suara serak perlahan-lahan menyebar dari dalam istana ilahi Setelah itu semua orang menyaksikan retakan samar mulai muncul pada sinar cahaya jahat yang bisa memaksa kembali bahkan seorang ahli puncak yang telah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Retak-retak, sinar cahaya jahat akhirnya hancur di bawah sinar cahaya. Cahaya memudar, namun, tiga anak panah berwarna melanjutkan dengan momentum yang sama. Merobek langit dan menembak dengan kejam ke arah mata iblis yang sangat besar dengan kecepatan kilat. Ah! Teriakan yang sangat menyedihkan tiba-tiba muncul dari mulut Raja Kursi Ketiga. Seseorang bisa mendengar suara yang menghancurkan dari matanya. Setelah itu, mereka dengan cepat menyerah dan darah hitam mulai mengalir keluar dengan panik. Itu menghadirkan pemandangan yang sangat mengerikan. Sementara itu, mata iblis raksasa dengan cepat menyusut. Itu akhirnya berubah menjadi setitik cahaya hitam redup yang melesat kembali ke tangan Raja Kursi Ketiga. Namun. Yang terakhir terus menutupi matanya dengan tangannya sementara lolongan ganas terdengar dari tenggorokannya. Istana ilahi perlahan-lahan menghilang. Setelah itu, ia kembali ke dahi Lindong. Tubuhnya muncul saat tangannya yang gemetaran menghapus darah di sudut mulutnya. Raja kursi ketiga ini memang kejam. Jika bukan karena kekuatan Lindong melonjak. Bersama-sama dengan penggunaan formasi alam semesta kuno. Istana ilahi dan penggabungan sempurna dari ketiga simbol ancestral kepanah kemungkinan ia akan menjadi orang yang berteriak dengan menyedihkan. Sekarang, pekikan menyedihkan dari raja kursi ketiga menyebar di langit. Namun, anehnya, pasukan penjara iblis di bawah untuk sesaat melambat ketika teriakannya yang mengerikan terdengar. Medan pertempuran di langit juga menunjukkan tanda-tanda berhenti. Namun, ini hanya di sisi penjara iblis. Lindong kaget ketika dia menemukan pemandangan aneh ini. Dia memandang Raja Kursi Ketiga, yang berteriak dengan cara yang tidak ditentukan, saat ketidakpastian meningkat dalam hatinya. Meskipun Raja Kursi Ketiga terluka parah, dia masih memiliki di dalam dirinya untuk terus berjuang. Mengapa dia bertindak seolah-olah kematian itu pasti? Di bagian tertinggi langit, Raja Kursi Surga menghindar dan menarik mundur. Pakaiannya tampak agak compang camping. Ini jelas merupakan hasil dari pertempurannya dengan Ying Huan Huan. Dia kemudian melihat Raja Kursi Ketiga yang menjerit-jerit. Setelah itu, dia melirik aura berdarah dan brutal yang merembes ke langit. Tiba-tiba, dia tersenyum ke arah Ying Huan Huan di dekatnya, yang tubuhnya mengeluarkan kidingin yang menakutkan. Tiga tua, aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar akan menjadi yang pertama yang terluka. Raja Kursi Surga menoleh, memandang Raja Kursi Ketiga dan berkata sambil tersenyum. Pekikan menyedihkan dari Raja Kursi Ketiga secara bertahap terhenti. Wajahnya berlumuran darah hitam, pemandangan yang sangat menakutkan. Eselon atas lainnya dari penjara iblis juga menatap Raja Kursi Ketiga. Ekspresi mereka agak aneh dan demam. Tas-tas, itu benar, Raja Kursi Ketiga menyeka darah hitam di wajahnya saat tawa aneh dikeluarkan. Dia memandang ke arah Lindong dan berkata, Kamu memang mengesankan. Awalnya, aku berpikir bahwa kita harus berjuang untuk waktu yang lebih lama. Aku tidak berharap akan begitu cepat terluka oleh kamu. Petik 2, Lindong mengerutkan kening. Dia melihat kelompok Raja Kursi Ketiga yang agak aneh ketika kegelisahan melintas di hatinya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan bertukar pandangan dengan kelompok Master hanya untuk melihat bahwa mereka juga mengerutkan kening. Pertarungan belum berakhir, bukankah ini terlalu dini untuk menangis? Tuan Thunderbolt tertawa dingin, Haha, kita sudah berjuang bertahun-tahun. Bukankah kita sudah saling mengetahui keterampilan masing-masing? Kami mungkin tidak bisa berurusan dengan kalian semua. Tetapi apakah menurut kamu akan sangat mudah untuk melenyapkan kita? Raja Kursi Surga tertawa. Ice Master mengatakan bahwa dia sudah bosan dengan sandiwara yang tak ada habisnya. Bukankah itu sama dengan kita? Karena itu, kami benar-benar ingin membunuh kalian semua kali ini. Petik 2, bisakah kamu melakukannya? Master Life Deat mengejek, bagaimana menurutmu? Ekspresi aneh sekali lagi muncul di wajah Raja Kursi Surga. Dia tersenyum ke arah Raja Kursi Ketiga dan berkata, Tiga tua, karena kamu telah kalah. Kamu akan menjadi orang yang membukanya. Raja kursi ketiga tersenyum aneh dan mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, dia duduk di langit di bawah perhatian sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya membentuk segel saat darah hitam mengalir di wajahnya menjadi lebih tebal. Perasaan sangat gelisah menyebar. Kilatan dingin melintas di mata hitam lindung ketika dia melihat tindakan mereka yang tidak biasa. Cahaya perak menyala dan dia muncul di depan Raja Kursi Ketiga seperti hantu. Tongkat Ancestral simbol di tangannya melesat keluar dan menembus ke arah tenggorokan Raja Kursi Ketiga dengan kecepatan kilat. Uf! tongkat simbol Ancestral menembus pertahanan Raja Kursi Ketiga tanpa halangan apapun dan menembak keluar melalui tenggorokan Raja Kursi Ketiga di bawah banyak tatapan tidak percaya. Darah hitam tergagap liar, Raja Kursi Ketiga terbunuh. Keributan besar meletus dari pasukan aliansi. Namun, tidak ada yang bersorak. Semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin pakar teratas penjara iblis ini, yang pernah memaksa delapan master kuno jatuh tertidur atau reinkarnasi, dibunuh dengan mudah? Haha, Raja Kursi ketiga mengangkat kepalanya. Wajah berdarahnya memberi lindung senyum mengerikan. Setelah itu, tubuhnya mulai membengkak tak terkendali. Ini buruk, hati Lindung bergetar ketika dia melihat ini. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Bang, Umur Raja Kursi ketiga tiba-tiba meledak tepat saat Lindung menghilang. Demoniki dan darah hitam kental terbang keluar, menutupi seluruh langit dalam proses. Cairan seperti iblis-iblis jahat bercampur darah tebal jatuh dari langit dan mendarat di tanah di bawahnya. Tubuh Lindong muncul agak jauh ketika perasaan manis naik di tenggorokannya. Meskipun dia cepat melarikan diri sebelumnya, dia masih terluka oleh penghancuran diri dari Raja Kursi Ketiga. Orang ini sebenarnya dihancurkan sendiri. Lindong muncul sedikit linglung saat dia menyaksikan demoniki jahat menyebar di tempat itu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Kursi Ketiga ini akan benar-benar memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Haha, <tasih> The Heaven Seed King mengerutkan bibirnya sedikit ketika dia mengamati adegan ini. Setelah itu, dia tersenyum ke arah kelompok Lindong. Selanjutnya, silakan lihat karya panjang ribuan tahun kami. Aku sudah lama mengatakan bahwa kamu akan kehilangan perang dunia kali ini. Gemuruh, tanah di bawah tiba-tiba mulai bergetar hebat ketika kata-kata Raja Kursi Surga memudar. Orang bisa melihat tanah terbelah dan demoniki menyebar sosok iblis yang sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat di mana akhirnya perlahan berdiri dari kedalaman tanah. Sosok iblis memanjat dari jurang tak berujung. Kepalanya mencapai langit ketika berdiri di tanah. Demoniki merasuki udara. Sosok itu muncul seperti kaisar iblis. Ini adalah murid lindung dengan cepat menyusut saat dia menatap sosok iblis yang disertai dengan tekanan yang menakutkan. Sosok iblis itu tampaknya memiliki lengan iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah masing-masing tangan ada mata iblis jahat yang tertutup rapat. Mata ini bahkan lebih menakutkan daripada mata jahat di tangan Raja Kursi Ketiga. Iblis Kaisar Avatar, King Huan-Huan menatap sosok iblis yang sangat menakutkan. Rasa dingin tak berujung muncul dari wajahnya yang cantik saat dia perlahan-lahan mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Semua orang. Pesta telah dimulai. Terima kasih atas kerja sama kamu. The Heaven Seat King tersenyum tipis. Dia berdiri di langit dan dengan lembut membungkuk ke arah pasukan aliansi. Bang-bang-bang, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari pasukan penjara iblis saat kata-katanya memudar. Segera setelah itu, para ahli tentara aliansi yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan tentara penjara iblis menghancurkan diri satu demi satu. Ki padat dicampur dengan potongan daging hitam disertai terbang. Akhirnya, mereka memasuki avatar kaisar iblis. Menyusul masuknya jumlah demonik darah, dan daging yang tampaknya tak berujung ini. Mata jahat di tangan avatar iblis kaisar dibuka satu demi satu. Dunia menjadi lebih gelap dengan terbukanya setiap mata. Bumbung, ledakan dengan cepat berlanjut. Seluruh gurun tampaknya telah berubah menjadi lautan cairan hitam pada saat ini. Tentara aliansi dengan cepat naik ke udara. Mata mereka terkejut ketika mereka mengamati pemandangan ini. Demoniki mengerikan. Bersama dengan aura berdarah dan brutal. Dibuat dari pertempuran sebelumnya. Terus memasuki avatar kaisar iblis. Membuka satu mata setelah satu mata lainnya. Namun, itu bukan tugas yang mudah untuk membuka semua mata avatar kaisar iblis ini. Bahkan tidak setengah mata dari avatar kaisar iblis dibuka bahkan setelah seluruh pasukan penjara iblis telah hancur sendiri. Giliran kamu, raja kursi surga memandang eselon atas lainnya dari penjara iblis dan tertawa kecil. Senyum aneh muncul di wajah raja duduk ketika mereka mendengar ini. Ada senyum fanatik di senyum mereka. Mereka dengan cepat duduk dan menghancurkan diri sendiri di depan mata para master kuno. Bumbung Demoniki yang mengerikan menyapu tempat itu, menghilangkan sinar matahari. Ekspresi master kuno sangat suram. Mereka gagal membunuh orang-orang ini setelah melawan mereka selama ribuan tahun. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka semua memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Demoniki torrential. daging dan darah melonjak ke avatar kaisar iblis, sekali lagi membuka banyak mata jahat. The Heaven Seed King berdiri sendirian di langit saat dia tersenyum menatap Ying Huan-Huan. Ekspresi aneh di wajahnya membuat satu bergidik. Mengaktifkan avatar Kaisar Iblis memang bisa membuatmu memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Kaisar Imo. Namun, kekuatan seperti itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika kamu memulai proses aktivasi, kamu masih tidak akan berhasil tanpa darah dan daging Kaisar Imo sebagai saluran. Kristal sedingin es seperti mata Ying Huan-Huan menatap Raja Kursi Surga saat dia perlahan berkata. Tidak masalah jika kita semua mati di sini jika kita bisa menghilangkanmu dari dunia ini. Paling tidak, dunia tidak akan lagi diserbu oleh Yimo di masa depan. Petik 2. Karena memang begitu, kita dapat dikatakan telah menang. The Heaven Seed King tersenyum tipis. Betapa berbudi luhur, akan tetapi. Aku khawatir orang yang kalah adalah kalian. Petik 2, Raja Kursi Surga menoleh dan melihat ke timur jauh ketika dia menyeringai. Tuan S, apakah kamu masih ingat bahwa leluhur simbol pernah memotong salah satu lengan kaisar ketika menyegelnya? Ekspresi di mata Ying Huan-Huan akhirnya mengalami perubahan ketika dia mendengar ini. Haha, kamu benar. Lengan kaisar masih di dunia kamu ini. Pada kenyataannya, kamu telah kehilangan sejak simbol leluhur menyulut reinkarnasinya untuk menyegel kaisar. Leluhur simbolmu pada akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan kaisar kita. The Heaven Seed King berlutut dengan hormat ke arah timur. Tangan kaisar, silakan ambil posisi kamu. Sementara kata-katanya bergema di atas langit. Tanah di dalam daerah iblis unik di wilayah Suan Timur yang jauh mulai bergetar. Setelah itu, tanah hancur dan banjir demoniki menyapu. Cahaya iblis menembus formasi kuno yang menyegel area tersebut. Setelah itu, ia merobek langit dan bergegas menuju wilayah Suan Barat. Lengan putih yang sangat besar samar-samar terlihat di dalam cahaya hitam. Sementara itu, kejahatan yang tak terlukiskan menelan tempat itu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1296, Tangan Kaisar Iblis. Aura iblis bergejolak dan mereka hampir menutupi seluruh langit di atas padang pasir. Faktanya, seluruh wilayah Suan Barat terpengaruh, berdiri di bawah aura iblis yang tak ada habisnya. Avatar iblis itu tampak seperti perusak yang datang dari pesawat lain. Faktanya, riak jahat yang dihasilkannya menyebabkan ekspresi tentara aliansi berubah. Lindong dan yang lainnya menatap adegan ini dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Tiba-tiba mereka menoleh dan melihat ke arah langit yang jauh. Di tempat itu, langit tiba-tiba hancur sebelum sejumlah aura iblis yang menakutkan, yang akan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa, tersapu keluar dari dalam. Sementara itu, seseorang bisa samar-samar melihat lengan putih besar di dalam aura iblis. Tangan kaisar iblis, mata kelompok Ying Huan-Huan menyusut ketika mereka melihat tangan pucat besar itu. Tangan besar ini sangat pucat. Pada pandangan pertama, itu bahkan terlihat sedikit lemah. Namun, pemandangan aneh ini menyebabkan hati seseorang bergetar. Ini adalah lengan Kaisar Imo. seseorang yang pernah memaksa lambang simbol untuk menyalakan reinkarnasinya sendiri. Di masa lalu, ketika guru menyegel Kaisar Imo, lengan Kaisar Iblis itu kemungkinan besar bukanlah sesuatu yang guru potong. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Mo secara diam-diam. King huan, huan mengepalkan tangannya sebelum dia perlahan berkata, murid-murid dari kelompok Live Dead Master menyusut. Samar-samar, mereka semua bingung. Dia memang pantas mendapatkan gelar Kaisar Iblis. Bahkan, bahkan ketika dia disegel, dia sebenarnya berhasil meninggalkan langkah rahasia di belakang dalam persiapan untuk melakukan comeback beberapa milenium kemudian. Raja Kursi Surga menatap tangan Kaisar Iblis yang telah merobek ruang dengan kegembiraan di matanya sebelum dia membungkuk dengan hormat. Setelah itu, segel tangannya berubah sebelum tangan Kaisar Iblis bergegas mendekat dan akhirnya terhubung dengan avatar Kaisar Iblis. Berdengung, avatar Kaisar Iblis yang besar mengeluarkan suara mendengung yang memekakan telinga setelah tangan Kaisar Iblis bergabung dengannya. Segera. Aura iblis mengerikan menyapu ke depan, sementara riak yang menakutkan perlahan diinkubasi. Riak ini memiliki aroma yang sama dengan kaisar rimu. Pada saat ini, mata iblis yang tertutup rapat pada avatar kaisar iblis dengan cepat terbuka. Sementara itu, itu dipenuhi dengan kekejaman dan kebrutalan, seolah-olah dia sangat ingin menghancurkan dunia ini. Haha, The Heaven Seed King tertawa ke arah langit. Sementara itu. Tawanya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berkata Begitu avatar kaisar iblis terbentuk Kalian semua akan menjadi seperti semut belaka Haha, <tuk> <tuk> dunia ini akhirnya jatuh ke tangan kita Aku sebenarnya telah menyelesaikan apa yang gagal dilakukan oleh kaisar saat itu Petik 2 Masih terlalu dini untuk merayakan Pada saat ini Aura dingin yang menakutkan meletus Setelah itu Lapisan gelombang es menyapu ke depan dengan kecepatan yang menakutkan di langit, sebelum mereka membekukan aura iblis yang mengerikan. King Huan-Huan memegang tombak es di tangannya, sementara kilatan dingin berkilauan di dalam matanya yang cantik. Setelah itu, tubuhnya bergerak sebelum dia maju ke depan dan langsung bergegas menuju Raja Kursi Surga. Aura dingin berkumpul di ujung tombaknya, dan sepertinya itu bahkan bisa membekukan waktu itu sendiri. Haha. Ice Master, semua yang kamu lakukan sekarang tidak ada gunanya. The Heaven Seat King tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk bertukar pukulan dengan Ying Huan Huan. Sebaliknya, tubuhnya bergerak sebelum aura iblis di tubuhnya meletus. Kemudian, dia benar-benar mundur ke tubuh besar iblis Kaisar Avatar sebelum mereka berdua bergabung dengan cara yang aneh. Gemuruh. Avatar kaisar iblis yang tampak menakutkan tumbuh dua kali lipat setelah Raja Kursi Surga bergabung dengannya. Sementara itu, awan melayang di bawahnya. Bahkan, ketika dia mengayunkan banyak lengan iblisnya, sepertinya dia ingin menghancurkan dunia ini. Haha, aku saat ini memiliki kekuatan yang hampir setara dengan kaisar iblis. Bagaimana kalian semua bisa bertarung melawanku? The Devil Emperor Avatar tertawa keras. Tawanya seperti guntur, dan itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Penjara Gunung es 9 tingkat, tangan Ying Huan Huan membentuk segel sebelum dia mengeluarkan tangisan dingin. Segera, aura dingin berkumpul dengan liar di langit sebelum mereka akhirnya berubah menjadi sembilan penjara gunung es yang menjulang tinggi, yang begitu tinggi sehingga memanjang melampaui pandangan seseorang. Akhirnya, mereka menghancurkan avatar kaisar iblis dengan kejam. Haha, namun... Ketika dia melihat serangan habis-habisan Ying Huan Huan, iblis kaisar avatar tertawa dengan acuh tak acuh. Dia melemparkan lengan iblisnya ke depan, dan itu disertai oleh aura iblis mengerikan saat menabrak gunung es. Bang, langit bergetar saat aura iblis melonjak. Gunung-gunung es yang menjulang tinggi, yang begitu tinggi hingga memanjang melampaui pandangan seseorang, semuanya hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Berdiri di langit Sosok halus Huan-Huan bergetar. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. Sementara itu, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap avatar iblis besar di langit. Pada saat ini, yang terakhir memang memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Kaisar Yimu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelompok Live death Master maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Jelas, mereka tidak mengharapkan situasi untuk bermain seperti ini. Tidak mungkin untuk mencapai kekuatan Kaisar Imo hanya dengan mengandalkan teknik seperti itu. Ying Huan-Huan menatap avatar Kaisar Iblis sebelum dia berkata, jika mereka percaya bahwa mereka dapat memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Imo hanya dengan bergabung bersama, mereka akan merusak kekuatan Kaisar Yimoh. Memang benar bahwa mereka dapat memperoleh kekuatan besar dengan mengandalkan teknik ini. Namun, ini bukan metode yang stabil dan tidak ada cara bahwa Raja Kursi Surga dapat mengendalikan kekuatan ini lama. Karena itu, selama kita terus-menerus mengganggunya, ada kemungkinan bahwa Avatar Kaisar Iblis akan segera runtuh dengan sendirinya. Kata Ying Huan-Huan, kelompok Live Dead Master mengangguk setelah mendengar ini. Namun, mereka segera mengerutkan kening lagi. Saat ini, bahkan Ying Huan-Huan tidak bisa memblokir Avatar Kaisar Iblis. Karena itu, apakah serangan gabungan mereka dapat menghentikan Avatar Kaisar Iblis masih ada di udara? Tidak ada jalan lain. Jika kita menghabisi Avatar Kaisar Iblis, kemungkinan dunia akan mendapatkan kembali kedamaian dan ini akan menjadi kemenangan sejati bagi kita. King Huan, -huan berkata dengan lembut. Setelah itu, dia melirik Lin Dong yang berdiri di belakangnya dan belum berbicara sepatah kata pun. Sebelum dia tanpa sadar mengepalkan tangan dinginnya yang sedingin es. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan aku mengganggu Raja Kursi Surga terlebih dahulu sementara dia masih dibiasakan dengan kekuatan Avatar Kaisar Iblis. Sementara itu, kalian semua harus mengumpulkan kekuatanmu sebelum meluncurkan seranganmu padanya. Petik 2. King huan, -huan menekan emosi kacau di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Segera. Aura dingin melonjak di bawah kakinya sebelum mereka berubah menjadi teratai es. Selanjutnya dia duduk di atasnya. Suhu di tempat ini tiba-tiba anjlok. Bahkan, bahkan kekuatan Yuan alami melonjak. Dunia formasi lotus. Ying Huan-Huan mengetuk ruang kosong dengan jari panjangnya. Segera, darah merahnya yang cerah berubah menjadi bintik bercahaya sebelum mereka bergerak maju. Setelah itu, ketika mereka mendarat di tanah, Tanah langsung beku. Sementara itu, banyak teratai es besar tumbuh. Selain itu, tanaman merambat besar yang tampak seperti naga bersiul dari dalam lotus es ini sebelum mereka mengganggu avatar kaisar iblis dari segala arah dan mengikatnya. Mengaung, iblis kaisar avatar berjuang. Sementara itu, naga besar seperti tanaman merambat itu perlahan terkoyak. Namun, segera setelah itu, Semakin banyak tanaman merambat datang, pada saat yang sama, aura dingin yang menakutkan menyerbu iblis Kaisar Avatar dan memperlambat gerakannya secara signifikan. Ketika kelompok Live death Master melihat adegan ini, mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk meremehkan pihak lain. Segera, mereka mengalihkan perhatian mereka sebelum mereka melihat Lindong dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lindong, memanggil formasi alam semesta kuno. Kemudian. Minta setiap praktisi elit di pasukan aliansi untuk menuangkan seluruh kekuatan yuan mereka ke dalam formasi Dan serang bersama kita Petik 2 Lindong jelas tahu gawatnya situasi saat ini Karena itu Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu Sebagai gantinya Sebuah pikiran melintas di benaknya Sebelum formasi alam semesta kuno mengembang dengan angin dan menyelimuti langit Semua tentara aliansi mendengarkan Tuangkan semua kekuatanmu ke dalam formasi alam semesta kuno. Mereka yang berada pada tahap reinkarnasi harus menyerang bersama dengan kami. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh satu gerakan ini. Petik 2. Suara remaja namun serius dari Live death Master bergema di seluruh tempat. Ketika mereka mendengar ini, banyak tentara aliansi dengan cepat mengepalkan tangan mereka sebelum mereka berteriak. Swash swash swash. Banyak tokoh naik ke langit sebelum mereka semua muncul di belakang lindong. Mereka semua adalah ahli panggung reinkarnasi. Namun, meskipun kekuatan tingkat puncak yang tangguh, mereka tampak tidak signifikan di depan avatar kaisar iblis besar-besaran. Di bawah, di antara pasukan aliansi, banyak tentara telah duduk sebelum kekuatan Yuan mereka melonjak seperti gelombang laut. Akhirnya, mereka berubah menjadi banyak pilar. Sebelum mereka dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di langit. Mari kita bergerak juga. Life Deat Master mengeluarkan tangisan yang dalam setelah melihat ini. Segera, dia menutup kedua matanya. Sebelum Life Deat Ki hitam dan putih mulai melonjak di sekitarnya. Tuan Api, Tuan Petir, Tuan Kegelapan dan yang lainnya juga menutup mata mereka secara bersamaan. Setelah itu, kekuatan di dalam tubuh mereka didorong hingga batasnya kakak laki-laki, api kecil dan beberapa lainnya tiba di samping Lindong. Ketika mereka melihat avatar kaisar iblis, kilau khawatir melintas di mata mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlepas dari apa yang terjadi, setidaknya, kita harus bertarung dengan mereka. Lindong tersenyum ke arah mereka dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Ling Kingzu berjalan dengan lembut ke arahnya dan bertanya. Setelah itu, dia menggunakan mata cantiknya yang cerah untuk menatap Lindung dengan tenang. Ini karena dia melihat peristiwa sebelumnya yang telah terjadi. Meskipun Lindung mungkin tidak menunjukkannya di permukaan, ada kemungkinan bahwa hatinya tidak setenang kelihatannya. Aku baik-baik saja. Ketika Lindung melihat mata Lingkingzu yang lembut dan khawatir, dia merasakan kehangatan di hatinya. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat flam kecil, Kintan, Little Marten dan yang lainnya. "Sebelum berbicara, mari kita bergerak juga. Kali ini, jika kita gagal, kemungkinan dunia akan hancur." Ya, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum kilatan yang ditentukan melintas di mata mereka. Lagi pula, pada titik ini, tidak mungkin mereka bisa mundur. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokan Little Flame. Sebelum cahaya ungu emas meletus. Setelah itu, tubuhnya membengkak dengan cepat sebelum ia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi seratus kaki. Namun, dia masih kurang dibandingkan dengan avatar kaisar iblis. Mari kita berikan yang terbaik. Kaulah yang menyelamatkan hidupku di masa lalu. Aku senang dan puas bahwa aku harus menjalani tahun-tahun ekstra itu. Martin kecil menepuk pundak lindong, sebelum senyum lembut, yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang tampan. Dia memandang lindung ketika dia ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda yang lemah dan lembut yang membawa roh iblis, yang bisa menghilang kapan saja, dan seekor harimau yang bodoh. Setelah itu, satu orang, satu roh dan satu binatang memulai perjalanan kultivasi mereka yang panjang. Setelah selamat dari berbagai situasi hidup dan mati bersama, Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar dapat mencapai ketinggian seperti itu? Jangan khawatir, tidak mungkin aku akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Lindong berkata dengan lembut. Aku percaya padamu. Martin kecil tersenyum tipis. Lalu, dia memberi Lindong pelukan sebelum dia berkata dengan lembut. Kakak. Setelah itu, cahaya ungu hitam menyapu keluar dari tubuh Little Martin. Sebelum ia mengulurkan sayapnya yang besar seratus kaki. Kemudian, dia naik ke langit sebelum dia mendorong kekuatan di dalam tubuhnya ke batasnya. Kuf! Lindong menatap Little Marten sebelum dia tersenyum lembut. Setelah itu, dia duduk di udara dan membentuk segel dengan tangannya. Segera, fluktuasi aneh menyebar dengan cepat. Sebelum tanah dalam radius puluh ribu mil mulai berubah menjadi gersang.